Belakang tadi, mau deng ya Thank you, deh. Nah, mau jalan? Emang kan? Oke, Bebe Krishna dong, uh. Bu Yau Hah? Apa? Ini kamarnya kamarnya rasa eh boy gumpik. Apa ya ini ya? nih Gil ini juga udah tutup two uh, uh. boy like you bentar ya aku siap-siap bentar guys ini kalo nyariin tipis ini tapi siapa nih? Oh, -bis -bis. sorry sorry oh lucky lucky girl eh bentar dong masukin ini dulu dong Gil right. nanti kita tinggal mengambil sesuatu ya itu gini di depan Biarin di sini Itu masih enak Engga ga? Di situ aja tuh Hai hai Ih, live sama Boy Oh, oh nih Yaro 유럽 유럽 유럽 유럽 언제 언제 해죠 비 브이로 피로크 피로크 피로크 몰라 eh mana tadi mau dimasukin lupa, nanti gue jadinya Ayo bu, tungguin Mana? Kamu... di dapur aja sama bunda Terus keselnya Dah Dan ini Gil, udah gil diapetin Udah beres yes. Di kamar mandi udah ga ada yang tinggalin ya. Gue udah misain baju Gil oh oh itu dari gimana tuh mana Oh ini nih ini itu punya Krisna makanya sudah dia ke sini Bilqis ini your toys dong pindainak hu ini your toys taruh sana. Ini punya ibu. Oh ini ibu, ini kita. Hey, hey salam. Azim. Maaf Billis. Tidak marah. Tidak marah. Ini kasih ke ibu, ini punya ibu Biar ibu gak ketinggalan Eh, tolong kasih ibu Nah Itu mainannya taruh di disitu loh, tempat mainan situ Ini kasih ke ibu Ini casam ikis nih Iya, gak apa-apa, disatuin aja di sini jangan dicabut mau hmm. usah dicabut, tinggal dikasih ke ibu aja Hai, aku mau dikempak oh, oh, oh, oh. Bi, ini biar alat rambutnya ya, Ini aku mau ke sini sayang, kita kepe Chris deh, ya, Chris, nih. sambil live sini Aku lagi live kamu lagi gila ya? Mau pikir rambut apa enggak apa? Aku kepang. usah. Bikin kepang. Kepang e, aja. Usah. Bagus. Ya sudah yang kamu udah. Udah. Hai guys. kita Eh, hey, sini ya. sini. Mau ditaruh di mana? Itu apa sayang? Kabel-kabel semua. Iya, kamu. Bunda bilang sih Ini saya. Ini kok kiss, ini kok kiss, itu Ini lagi gila ke sini. Kiss lagi late kiss sini. Enggak terang di sini. Terima kasih ibu. Nah, aku siap nih dong. Ah, sebentar. Oke. Okay. Halo guys, kita mau berkepang-kepang. Kunci satu terus dikepang. Kunci satu. Sudah di sini. Nih di sini. Kunci satu di sini, terus di sini dikepang. Oke. Okay. Sure? ya nggak bawa pita bibi nggak bisa katanya bawa pita nggak bawa sure. pita bibi lupa bonya sure? sure? hi guys Iya, sibuk lagi beres bentar, lagi tutup koper Tuh, Alif katanya the best talis rambutnya, Krisna Ikis, kasih. say hi Hi. Mau pakai poni ya, Yes. Iya Gimana mm gini, aset baju? Aset baju, dibilang -hmm. benerin Dari-dari boy Ih, gak disayang, ini -jel -jel. itu iya. hmm. Ini mau Ini kopong kan ya Goyo Mana? Ini aja kan? Iya itu buang kan, mau buang apa? Bi? ya dua semua. semuanya kan? Iya Iya aku ya kan ya yeah. kuat ya kan eh telur lagi mau makan di sini aja oh ya udah sambil duduk taruh aja makannya di sini itu tempat makan ada telur sebelahnya hmm.